<tuk ganti> Adren, nih Tippi ini satu putingannya dah sama walasannya di sungai ini nak habis kan mau hidup lagi abah Adren ya nah, Tippi ini nah, kan mau hidup? indosiar karena menonton industriar Jangan tahu-tahu, Abah hadran naik udah kalah tapi kan tapi kayaknya warak. mabuk, menjadi jinjit. Mabok, punya yang berarti orang-orang di TV. ada di pulang beli di rumah di mapah ada menonton TV? Aku Abah no, TV. Nah, kamu nah, nah, bilang gambar samut aja lagi di TV. Kesuruhannya, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, Makan makan tambahan nih. Kalau kurang jangan tahu-tahu abah dan naik. Jangan lagi ke rumah. Hajaran, boleh nak, boleh nak. Juro ke kari lola, nih ku hambati, seku kanaknya orang belumba di padang nang luluh hajar kanak nih lah. Nih nakai rapot pihani sudah warna merah, sudah habang juga aja mama. Sudah kanak-kanak jadi abah hikamkah? Nih orang lola tu kalau ada pemikir kanak nih ku hantam, seku nih ku hambati seku kanak nih nih. Bilang nang kada bulikan nang dari yang subuh sampai kemarin ari kada babubulikan kokorannya undak kuhambati soko kada kejak ku kada pasih aku boleh nang kaya bapak ini sako bulik hadran oh hadran bulik jar mama ni lah taruh kaliit lagi kah di bulik kali di rumah kah Goreng di tanah situ guring buh berumahan jaba ma kumo warang kak anak mimi kada kau ditagur sama ada jadi abah kam tuh kah kada tahu-tahu kuitan ini hantam nini kak anak mimi cer kam Kederaan mapan situ hey, hey. Aku lagi ada di bawah Buah kulanda kah? Buah ceri ke Buah apa Yuni? Hmm. Ya, aku ada mau deh, guys, nikam lah Supaya jangan galau-galau lagi Kita memang kada kaum mengontrol panderan orang tuna dan datang lawan kita tapi kita kalau mau respon lawan kehendak kita juga makanya jangan tapi dipedulikan lelaki yang nangka tujuh ghosting-ghosting itu ghosting, nala jangan tapi dipikirkan inya tuh datang maka yang muda pulang tak diantar datang tak diundang eh, baik tinggalkan lelaki yang itu daripada sakit-sakit hati baik para ya luhai dan di bawah maka amu lober dapatnya inya maka am kalian pulau seharusnya sakit hati makanya ada ngarif pandaran nih jangan sekali-kali itu tuh kada edah sampah kait tuh ini kita nang padahal.